Emas bearish, waspadai karena sedang berada di area kritis Bias harian pergerakan emas US terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga emas USD sedang berada di area kritis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 Sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1936.77 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1950.00. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212